kembali lagi bersama rumah Vlog jadi ini habis tadi baru beres bikin video yang satunya yang apa tadi pokoknya video satunya sekarang mau lanjut lagi bikin video ini dia pemasangan decal ini dia dekalnya decal barunya jadi ini dekalnya itu dari Dirti Heros grafik nih buat kalian yang mau bikin decal buat motornya super motornya atau motor trail pokoknya motor kesayangan lah bisa langsung ke Instagramnya di De diri Heroes graphics nanti sama saya ditaruh di link di apa di link ditaruh linknya di deskripsi video susah amat sih mau ngomong aja <lacht> nanti cek aja link di deskripsi video untuk link ordernya buat ordernya maksudnya ah kok mulutnya kayak gini sih jadi ini untuk harga sih kalau untuk harga decal di diriti Hero sendiri itu mulai dari 300ribuan sampai yang paling mahalnya itu 600.000 dan tergantung bahan sih kalau yang ini tuh harganya berapa ya 600 600.000an bahannya itu yang paling tebal itu pakai Orajet untuk bahannya sendiri itu dia tebal terus kuat nempelnya kuat tapi satu kelebihannya kalau dicabut dia nggak membekas maksudnya membekas tapi nggak separah 3m gitu Oh, soalnya pernah pakai yang 3M kalau dicabut itu itu langsung pokoknya lemnya tuh uh tebal sekali lemnya tuh kalau dari 3, apa, 3M jadi dia ninggalin bekas lem tuh banyak sekali jadi ngebersihan apa ngebersihinnya tuh ribet sampai pakai apa ya Pertamax kalau nggak salah waktu itu supaya bekas-bekas lemnya hilang dan ini semalam dicabut bekas lemnya cuma dikit cuma di pinggir-pinggir gini cuma sedikit-sedikit dikasih minyak kayu putih langsung hilang jadi nggak susah kalau mau dibersihin, kalau mau ganti dekal baru kayak gitu. Jadi sekarang kita mau nyari dulu tempat masangnya di mana, yang bagus, yang buka, pokoknya kan soalnya ini tuh hari Minggu. Ini tuh hari Minggu, jadi kayaknya tutup. Jadi kita nyari dulu yang buka, ada nggak yang buka, kalau emang nggak ada yang buka ya udah terpaksa kita masang sendiri, dan ternyata nggak muat cok. Naruhnya gimana gini ya? Jadi gitu, kita cari dulu tempat apa, stiker yang buka, kalau emang gak ada ya udah kita masang sendiri aja di rumah. Beli cutter aja, maksudnya sebentar di nomaret. ternyata susah dimasukin, tasnya kurang gede. Tapi sebelumnya kita manasin motor dulu, entar, soalnya belum dipanasin dari pagi sih. Tuh, kita panasin dulu. Lah, kunci motor tadi mana, Cuk? Wadah oh, di kantong jaket <lupa>, lupa. Ah, manusia pelupa, manusia pelupa. Oke, okay, lanjut lagi. Tadi habis apa? ngambil video bentar buat nanti konten TikTok. Jadi buat kalian yang mungkin belum follow TikTok saya langsung aja di-follow. Namanya Syahrul Andri Permana ya kan. Mungkin bisa sampai 100.000 followers gitu. Soalnya baru 50.000 followers sih. Ngejar 100.000 gitu. Eits. Jadi ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, lengkap. langsung nah, lanjut. Kita nyari tempat stikernya. Kalau tidak ada yang buka, ya sudah, berarti pasang sendiri. Tadi, tadi udah ngelihat di situ ada tempat oh bisa loh sini think. Nah ah di sebelah situ tadi ada tempat stiker tadi lupa anjir apa dari sana kan ngeriak pas habis tikungan lampu merah tadi pas di sana lagi ngeriak Diem terus tadi nggak ngomong Bikiranya itu nggak ngeriak nggak nyadar gitu padahal kamera on emang aru lalu kok bisa kayak gitu itu ntar kita tanya dulu bisa gak nah kayaknya rame ini ini bisa enggak ya mas mau pasang dekal bisa? dekal iya ini? dekalnya ini? oke mereknya mas dekal itu mereknya aneh, macam yang berapa 250? 600 oh, 600 udah presisi polanya yang ya kita anu ya apa merke ya. ORAJET ORAJET ya, itu kan kemarin bisa oh nggak bisa, gak bisa, <laughs> bisa udah pernah make cuma ini yang baru lagi disini ORAJET baku udah orajet. iya tapi bisa ya mas si itu yang masang Oke, bisa Silahkan pilih salah satu servis kami Murah dan cepat, tapi jangan minta bagus Bagus dan murah, tapi jangan minta cepat Cepat dan bagus, jangan minta murah oke okay. dicabut? Harus bongkar semua okay, Jadi ini Dekanya lagi dipasang ini batok lampunya pakai yang baru. Soalnya yang lama patah. Nih. Yang lama patah di sini sebelah kiri pengganjalnya. Jadi beli batok baru. Ini harganya kemarin beli itu berapa ya? 110 kalau atau. Ini yang dipasang rawat batok baru. Kalau yang lain masih pakai yang lama. paling dipotong dulu ya. Atau sampai gini. Yo. dipotong kalau ada kunci 14 mah dicabut enggak ada ya kunci 14 sama L6 kalau nggak salah ada ayo tak cabut ini cabut dulu ada BHL ini kan jadi harus dilubangin dekalnya biar bisa dipasang, cakep desainnya. Nih. <coughs> Oke sekarang udah jadi. Ini batok lamanya yang udah patah, itu kan perlu beli batok baru soalnya. Kalau ini tuh dekal yang spakbor standarnya, spakbor orinya. Yang spakbor ori, yang pendek, kan ini pakai spakbor belakang aftermarket yang panjang, jadi dekalnya beda. Cakep, cok, desainnya. Huh, habis ini kita pulang, ntar kalau udah di rumah baru kita review dikit-dikit lah, apa detail-detail desainnya. Cakep, nyer, di apa desainnya. Huh, dekal baru. Kita pulang dulu. Ah kayak leg biru akhirnya baju baru, baju baru. Ini yang bahannya orajet harganya kisaran 5,5 setengah apa 600 itu kalau nggak salah. Pokoknya murah lah, nggak mahal. Masih ini, aduh joknya kayaknya kurang rapat. Nanti lah di rumah kita ini. belok kanan seharusnya langsung bukan apa ikut lampu merah Nah dari sana udah berhenti yang lampu merah mah yang mau nyebrang jadi ya seharusnya nggak salah sih bener pulang pulang habis pakai baju baru eh ganti baju baru maksudnya uh cakep desainnya anjir ke rumah kita taruh tas terus kita review detail apa desainnya ini karena kemarin aduh trek ini karena kemarin batok batok lamanya ini sih patah yang bagian kirinya jadi ya udah pesen apa batok baru kebetulan murah dapatnya cuma 100 berapa gitu. Wuh. Wow. Ping ping. Mbak-mbak baju pink. Lagi jajan cilok mereka. Lampu hijau. Lampu hijau. Kita ngejar lampu hijau. Eh nyantai deh masih 10 detik 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ini posisi stangnya terlalu tinggi sih Karena racer sambungannya tinggi Jadi stangnya agak tinggi Tapi sebenarnya kelebihan stang tinggi kayak gini tuh apa ya, lebih nyaman bawahnya. Jujur, jadi posisi bawah tuh lebih enak, lebih nyaman, nggak capek badan gitu. Cuma emang, kalau dari segi looknya tampilan emang agak kurang karena dia lebih tinggi kan posisinya. Tapi kalau nyari nyaman, ya pakai racer apa? Racer tinggi, cuma kalau dari segi tampilan agak kurang. Kalau nyari tampilan ya pakai riser yang pendek Ini juga lagi mesen riser sambungan Tapi yang pendek Jadi cuma 3 cm pendeknya Jadi nanti posisinya agak turun Cuma belum datang baru mesen kemarin sih Di online Riser sambungan yang pendek nah, Rada susah Nyari apa Riser sambungan fatbar yang pendek Kalau yang biasa Riser biasa buat yang diameternya Kecil itu banyak Tapi kalau yang buat fatbar kan Diameternya gede, itu agak susah nyarinya, dan kebetulan kemarin dapat di online berapa ya? Ribu, kalau salah. ribuan jadi ya udah beli bengkel bubut di sini mana? Ini toko sindaja ya, bukan mau bikin apa bracket kaliper nanti. Gimana ya toko bubut? Kok enggak ada. mendung cuk agak agak mendung eh nggak tahu ini mendung apa efek dari Google kita beli rokok dulu bentar beli rokok sama biasa teh pucuk buat menyambung hidup <laughs> menyambung nafas kehidupan ya gitu. banyak mana? Ada Mbak ya satunya cantik cuma nggak tahu dia nggak masuk atau mungkin shift shift sore atau shift malang eh malang malam banyak dengar nggak tadi ya pas Ayng ngomong entar kedengeran lagi Surya pakai enggak ada Eh sampai usah pakai kantong nih Surya 16 Enggak, habis tadi ongkos pasangnya 150 anjir, ya main mahal sih, biasanya mah seratus. Enggak, menelepon siapa juga isi pulsa, <gak> nggak ada yang ditelepon, Mbak. <gak> aja nggak ada, Mbaknya denger nggak ya, pas aing ngomong-ngomong kayak gitu. Bodoh amat lah, <gak> denger nggak. Bentar. cilok bentar cilok-cilok cilok cilok-cilok harga 10000 tahu tahu sama pentol aja banyakin tahunya tahu sama pentol Tadinya mau San Mori ke Malang, cuma hari ini hari pertama apa ya PKKB atau PKKMB? Eh PKKMB mah ini ding ospek masuk kuliah ding salah, pokoknya itulah PKKM atau apa gitu PKKB, ga tau lah pokoknya itu kan hari pertama, jadi takutnya nanti kena razia lagi kan gak enak kan lagi San Mori terus tiba-tiba razia masuk kan, terus di swab apa di satu-satu kan dari ujung ke ujung di tes web semua eh ada yang positif otomatis langsung karantina minta plastik oke jadi sekarang kita review dikit detail desainnya tuh cakep bener nih desainnya anjir hahaha ah. jadi ini dia kita lihat dekat ini ada desain desain faktornya nih di warna hitam sama warna birunya nih ada vektornya kan. Tuh. Jadi ciri khas dari Sidirteros ini <coughs> ini dia di vektornya ini. Vektor-vektor kayak gini nih belum ada yang bisa niru. So soalnya pernah sempat ada ngeliat ada yang niru yang desain yang sebelumnya itu yang sebelumnya ada yang niru. Itu kalau dilihat dari jauh tuh persis sama persis, tapi kayak ada item-itemnya gitu kan kayak vektor-vektornya gitu sama persis kalau dilihat sekilas dari jauh tapi pas dilihat dari dekat ternyata yang hitam-hitam itu dari apa yang kelihatan hitam-hitam itu bukan vektor ternyata pas dilihat dari dekat itu cuma kayak dibikin bercak-bercak hitam gitu bulatan-bulatan hitam bulatan-bulatan biasa kayak gitulah pokoknya bercak-bercak biasa jadi bukan vektor kayak gini makanya pas ngeliat oh pas pertama kan ngeliat kan ngeliat sekilas dari jauh di foto kan Wih, mirip kok bisa ya dia niru gak ada lah pokoknya nama itunya nanti nggak boleh disebutin eh ternyata pas di foto dari deket dilihat bercak bercak hitamnya dikirain vektor tadinya ternyata bukan vektor cuma bercak kayak bikin pola-pola hitam kayak gitulah, bercak bercak hitam kayak gitu makanya keliat oh ternyata dia nggak bisa samain desainnya desain vektornya ini karena ini ciri khas dari dirty house nya sih susah buat ditiru kalau vektor kayak gini tuh vektor-vektor kayak gini nih ini bahannya orajet orajet harganya harganya itu mulai dari 300ribuan sih tergantung bahan juga kalau 300ribuan tuh yang paling tipis kalau ini tuh yang paling tebalnya bah paling tebalnya tuh orajet harganya kisaran lima setengah atau enam ratus ribu kalau nggak salah itu jadi cukup ya cukup murah lah ketimbang yang lain biasanya yang lain tuh di atas enam ratus ribuan lah bisa sampai sejuta kadang tergantung ininya juga sih jadi ah ya, ini dia cakep kan desainnya kenapa tulisannya dari Heroes? percuma juga ditaruh WR gede-gede nggak -gede, akan dibaca orang masih nanya Mas ini motor apa Mas ini kayak leg ya, oh iya mas kayak leg nih, mas kayak leg biru. Jadi <laughs> itu dia Cakep kan desainnya. Dek kalau udah ini nanti tinggal ganti sarung jok. Soalnya ini warnanya udah agak-agak pudar sih. Jadi ganti sarung jok baru sama ganti riser pendek. Nunggu risernya datang dulu, baru kita ganti yang baru risernya kan. Soalnya ini ya agak tinggi sih kelihatan Nanti yang baru tuh dia lebih pendek sedikit lah. Segini lah paling pendeknya. Jadi setengahnya si racer ini. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, pas-pas. Cakep, eh. Hey. Kelihatan sangar. Ini decal swing arm -nya. Ini udah dipoles, jadi cakep kalau kelihatan nih perpaduannya sama warna ininya. Hey. Terus aspal lagi habis ini. Decal udah upside down udah. Pengen ganti kaliper cuma mana ya mikir juga kalau pakai kaliper yang monoblock kayak gitu nanti nggak bisa pakai yang velg 1821 yang piringan kecil takutnya mentok di ini jari-jari kan gede tuh kalau yang monoblock karena pistonnya kan kiri-kanan jadi ya agak mikir-mikir juga sih nanti ajalah ganti kaliper atau pakai kaliper standar aja udah ya ada pilihannya sih banyak ada rcb ada nisin cuma lebih senang warna birunya rcb kalau untuk model sih bagusan ktc kalau untuk model bagusan ktc cuma warna pilihan warna kayak pilihan warnanya ktc tuh cuma merah abu-abu abu-abunya abu juga kemarin enggak terlalu netral sih jadi takutnya enggak masuk abu-abu terus apa ya merah abu-abu hitam kalau nggak salah ah jadi buat kalian yang mau order dekal Langsung aja order ke Instagramnya Kan ada WA nya tuh nomor WA nya Atau enggak nanti cek link di deskripsi video Sama saya ditaruh Kalau untuk link ordernya, Jadi kalian tinggal klik aja linknya, Terus order Untuk Instagram nya Dirti Heroes Grafik Dan untuk apparel, apparel kayak jaket Kaos kayak gitu Namanya Dirti Heroes Industri Ini batoknya, Desain batok lampunya Uh, Cakep parah ini mah udah ya ini stangnya ada luka-luka bekas ini apa sih namanya si gigitan nih nanti dibersihin lah pengen detailing cuma nggak tahu daerah sini detailing yang bagus dimana soalnya kebanyakan mobil-mobil nggak mobil bisa mereka katanya nggak bisa bongkarnya jadi ya udahlah nanti aja Oke untuk untuk review modifikasi part-partnya apa aja yang diganti lagi itu nanti kalau udah ganti semua udah Gak ada yang diganti lagi, baru kita bikin video video reviewnya. Karena ini lumayan banyak sih yang diganti juga. Oke, okay. jadi cukup sampai di sini aja video pemasangan dekalnya, dekal baru, kayak leg biru. Uh, cakep parah. Oke, okay. see you next video.